Menemani santai malam kalian saat ini, Bang Min akan menyuguhkan kabar yang sangat membahagiakan dan pastinya vitamin-vitamin yang sangat membuat kita happy malam hari ini. Di kabar pertama, persahabat, ya, tak bosan-bosan, Bang Min akan tentunya selalu mengingatkan untuk semuanya pendukung Leslar, karena, persahabat, ya, waktu tinggal satu hari lagi, besok terakhir voting, kali ini langsung diingatkan oleh Bang Deprau, Dede Prawira mengingatkan semua pendukung Leslar voting sekarang bersahabat ya untuk dukung Rizky Bilar Lesti di ajang Infotainment World 2022 ini langsung diinfokan oleh Dede Prawira bersahabat ya yuk sama-sama kita gas ke. Bismillah bersahabat ya waktu sudah mepet kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya dukung Lesler Family, Lesti Rizky Bilar dan Abang El menjadi pemenang di ajang Infotainment Award 2022. Kemudian juga persahabatan ya malam hari ini kita mendapatkan cidukan vitamin di rumah Lesler ada Sinyo, masya Allah banget ya ada Betran Peto yang tentunya mampir bersilaturahmi di rumah Lesnar malam hari ini dan tentu di postingan ini pun kita mendapatkan kejutan spesial info yang kita dapatkan dari Papa Bilar dan Sinyo bahwa bakal ada konser di tanggal 22 Oktober pastinya konser Betran Peto, bersahabat ya, konser tunggal Betran Peto yang akan dimeriahkan oleh para artis juga. Salah satunya ada Bunda Lesti, bersahabat ya. dicatat ya, jangan sampai lupa, tanggal 22 Oktober ada Bunda Lesti di konsernya Betran Peto. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Mas Patih underscore Leslat. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan, catat ini ada dedek di konser nih, katanya itu Masya Allah banget ya semuanya. Biar nggak terlewatkan, dicatat tanggal 22 Oktober, bakal ada konser tunggal Betran Peto yang dihadiri oleh Bunda Lesti di Kejora. Di kolom komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan, diantaranya dari akun Keisuke mengatakan, Udah tahu dan akan diingat-ingat terus, Min, biar nggak ketinggalan konsernya. Aduh, Masya Allah banget ya. The best nih untuk warga Konoha. Dan kita lihat juga persahabat ya komentar selanjutnya dari UM Anuskordian45 mengatakan, Bismillah, bentar lagi semangat. Katanya tuh Masya Allah banget ya antusias warga Konoha. Ada juga tanggapan dari Nelawati 019880. Mengatakan di kalimat komentar, catat ya guys, 22 Oktober tuh diingatkan kembali ya, jangan lupa 22 Oktober ada Lesti di konser Betran peto Untuk berikutnya juga persahabat ya, kabar tak kalah tentunya bahagia untuk warga Konoha. Ada sebuah postingan kalimat komentar yang diunggah oleh akun official dari Tadiati persahabat ya, mengatakan ditunggu konser Bunda Lesti tanggal 26 Desember pas ultahnya Al-Fatih. Yang pertama, halu aja dulu semoga jadi kenyataan. Amin, Masya Allah banget. Ini juga kabar yang sangat bergembira. Bahwa Bunda Lusi bakal mengadakan konser tunggal juga di bulan Desember, sahabat ya. Mudah-mudahan tanggal 26, pas banget di hari ulang tahun Al-Fatih yang ke satu tahun ya, Masya Allah. Semoga dan tersemogakan dedek konser pas Ultah Abang L. Mudah-mudahan ya doa baik semuanya dikabulkan Dan kita sebagai fans sejati harus selalu mendoakan yang terbaik dengan tulus Untuk Leslar Family Dan selanjutnya juga persahabat ya Ada vitamin yang sangat membahagiakan Ini juga kabar gembira Bahwa untuk acara uang kaget persahabat ya Bakal hadir malam hari ini Bintang tamunya ada Papa Bi persahabat ya Kita simak langsung info dari uang kaget lagi MNCTV Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan Ada artis terselubung pas syuting bareng Rizky Bilarda Ada bang Andi Rif Buset pak enjoy sekali masuk TV pak katanya tuh ya Jangan lupa saksikan uang kaget lagi hari ini ya besti Jam 19.45 Waktu Indonesia Barat di MNCTV ya ada ayah Ruben Onsu ini katanya tuh Masya Allah banget ya aduh ada Bapak Bilar juga pokoknya komplit banget nih hari ini Spesial untuk semuanya dari Leslar banyak kejutan yang diberikan Semoga apapun yang dilakukan oleh Leslar mudah-mudahan bersahabat ya uh, Tentunya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran amin Iya Ruben Alamin